welcome back again kembali lagi bersama gua dan kakek Zeus kakek Zeus ganteng kakek Zeus tampan si Dedengkot ini sih apa namanya juru kuncinya pragmatik play ini adalah si kakek Zeus ya bosku ya seperti biasa kita coba acak-acak dulu dan langsung kita coba di apa quick ya bosku ya 10 kali aja 10 kali quick dan centangkan wajib wajib aktif ya bosku Kali ini gue langsung di B3000 karena gue bawa modal yang cukup lumayan ya 500.000 kita bawa modalnya ya Bawa 500.000 jadi kita slow-slow aja kalau di B3000 ya bosku ya Coba-coba kalian suat apa Sekali-kali bawa modal yang gede ya bosku supaya nggak begitu tekanan batin ya bosku ya kalau modal kecil itu kadang tekanan batin ya, Bosku. Ya. Pengen dapat gede tapi lama banget ya. Kan? Pengen dapat uh, anjir kali 15 langsung connect, Bosku. Mantap sekali Jos Marco Jos. Gila pecah di luarnya mantap sekali. Astaga, langsung auto sensasional, Bosku. Yo, kali 38 di 8.000 per. 8.000 kali 38, anjir gila mantap sekali bosku langsung dong auto sensasional dong ya kan Yoi i kakejus ini bener-bener valid RTP yang gue mainin ini ya bosku ya lu bisa cek aja bosku RTP-nya bener-bener valid banget valid banget ini Connect ya kan bosku lah ya langsung gue bawa modal gue bawa modal 500.000 gua ribu gue langsung kasih bed 3000 dan langsung connect di luar bosku ya gimana kalau misalnya dapat de da free spin ini bisa-bisa kita maksuin ini ya semoga aja bosku ya semoga kita dikasih yang mantap-mantap sama kakek dia sini ya si kakek pragmatik play ini ya bosku dedangkot um uh, mantap sekali jos just marco justrup marco tem bosku langsung dikasih freeze nya bener aja langsung keluar bosku ya diperhatikan dulu ya bosku pola-polanya jangan sampai ketinggalan bosku ya. Dan gue ucapin juga selamat datang bagi yang baru pertama kali nonton channel gue dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya bosku ya. Karena subscribe itu gratis ya, gratis nggak pakai bayar nggak pakai syarat apa apa ya bosku. Ya. Langsung aja langsung di subscribe aja bosku ya supaya supaya kalian nggak ketinggalan mengenai info pola pola gacor dan jam jam gacor dari gue bosku untuk lebih tahu. Mengenai pola-pola gacor serta RTP RTP terbaru terupdate yang valid banget setiap harinya langsung aja ke kolom komentar di sana gue taruh link komunitas gue ya bosku ya. Kita bermain, kita apa bisa bertanya-tanya di sana ya bosku ya. Kita saling sharing mengenai pola-pola gacor jam-jam gacor serta trik-trik RTP terbaru terupdate setiap harinya. Langsung aja ke kolom komentar bosku. Dan bagi kalian yang belum tahu gua main di mana, langsung aja ke tentang channel gua bosku ya. Di sana gua taruh link lengkapnya bosku ya. Lengkap banget di sana pokoknya. Lengkap banget L semua link apapun ya. bukan apapun juga sih maksudnya. Semua link yang men yang menuju untuk kalian bisa Jackpot bisa gacor supaya kalian bisa withdraw terus kayak gue ini ya bosku. Gue taruh di sana bosku. Mulai dari link daftarnya sampai ke link untuk <guruh> untuk apa klaim bonus, ap, bonus dan segala macamnya ada ya bosku. Promo, promo, dan bonusnya banyak sekali di website yang gue mainin ini ya bosku. Ternyata <guruh> dapat free spinnya gak seremanis ya pecah di luar tadi ya bosku. Tapi udah lumayan banget ya. Lumayan banget dapat 166.000 dan kita sudah hampir satu juta bosku. Ya hampir kita dua kali lipat dari modal ya bosku ya. Kalau udah dapat satu juta kita berarti sudah dapat target kita ya bosku ya. Target kita ya cuman ya bisa dapat dua kali lipat aja ya. Dilebihin dikit lah ya kan. Kalau dikasih kalau misalnya tanda tandanya udah mulai kurang ya. Pecah di luarnya udah mulai kurang Langsung aja kita buru-buru cabut Buru-buru withdraw ya Jangan sampai disedot lagi sama kakek Jebus ini bosku ya Si kakek Jahanam ini Kalau udah mulai nyedot bener-bener parah dia Tapi kalau udah memberikan Apa petir-petirnya ini Bener-bener jus marco jus Kayak tadi aja lah bosku ya mantap sekali Kalau RTP nya lagi tinggi Itu seperti itu bosku Pokoknya di luar pun kita bisa pecah Bisa JP ya, bosku ya lumayan banget ya dapat 300.000 gitu aja bosku ya ini kita coba langsung buy spin dulu ya bosku ya kita buy spin di 240.000 nggak apa-apa kalau ini pun rungkat atau boncos ya bosku karena itu ini kita masih profit ya bosku ya kita mainin profitnya kita ya kita masih bukan bermain modal ya bosku ya jadi slow-slow aja santui-santui aja bosku ya 240.000 ya bosku semoga ini jadi naga ya bosku ya jangan jadi cacing bosku ya karena kita by Spin kok malah jadi cacing <laughs> karena tadi eh pecahnya sih udah pecahnya sih masih bagus cuman kayak e, jp di dalamnya tadi ya jp di dalam crispy nya itu agak kurang sama kayaknya yang ini juga nih mudah-mudahan nanti yang ketiga free spin yang ketiga pasti biasanya sih jp gede sih biasanya bisa jadi naga tuh semoga ini juga bisa lah ayo ditambahin lagi nice connect tinggal petirnya hmm, nah mantap sekali jeus jos marco jos jeus nice 7.000 ayo tambahin lagi jadi 8.000 hmm, nice 8.000 dikasih bosku kuningnya dong uh gak dikasih kuningnya tapi udah lumayan bosku ya, seratus dan kita dapat free spin tambahan bosku. Mantap bosku, dapat free spin tambahan ya. Kita dapat free spin tambahan. Semoga bukan tanda-tanda kita bakal boncos ya. Karena sering gue dapat free spin tambahan malah boncos ya bosku. Mendingan gua usah dapet free spin tambahan. Tapi kita JP ya mantap ya. JP yang mantap-mantap aja lah kita diberikannya. Hmm, Joss Marco Joss. Oke lumayan banget daripada lumayan bosku Udah balik modal kita bosku ya Udah balik modal plus ditambahin profitnya 50 ribu Nice banget Gue bakar rokok dulu ya bosku Kita sambil nyantai sambil ngerokok dulu ya Yang lagi ngopi disilahkan diseruput dulu kopinya bosku Nice banget dapat lagi coy Oke bosku mantap sekali Mantap jos Marco Jos bosku Inilah enaknya di bad gede ya, bosku ya Dapatnya pecahnya tuh nggak cuman recehan aja Jadi perkaliannya nggak begitu banyak walaupun cuman kali 20 atau kali 25 Itu udah mantap bosku udah dapat ratusan ribu kita pasti Nah nice dikasih 4.800 Jos Marco Jos ditambahin lagi perkaliannya bosku ya Gila, uh sepuluh bosku, hijaunya lagi. Nah, 28, oke, okay, 300 lagi. Oh iya, sensasional lagi dong, jus Marco, jus bosku. jos jus, jus, jus, mantap lah. Mantap emang, nggak ada tandingannya. nggak ada duanya emang sih, kakek-kakek ini ya. nggak ada nomor duanya nya ini. Terbaik emang, kakek Gios ini. My favorite ini ya, kakek Gios ini masih favorit gue ya just marco just top marco atau bosku ya <SILENCIO> gue pikir kaki jessy lagi kurang mantap ya bosku ternyata masih mantap dia masih mantap bosku setiap hari gue coba ya kan waktu bulan-bulan lalu emang agak berkurang ya bosku ya eh, tapi ini udah mulai gacor lagi nice banget 826 ribu bosku 1,4 bosku profit kita anjir di luar di luar uh, ekspektasi gue ya bosku ya ekspektasi gue cuma paling dapat satu juta seratus juta dua kita WD bosku ya ternyata kita dikasih lebih di luar ekspektasi kita ya bosku jadi coba kita cari gratisan dulu ya semoga aja dikasih gratisan lagi kalau nggak dikasih gratisan ya udah kita langsung capcus kita langsung cabut ya bosku ya Langsung cabut ninggalin si kakek-kakek laknat ini bosku Jangan sampai disedot lagi sama si kakek laknat ini Oke okay. Mantap sekali bosku Kenai nice sekali enggak dikasih. Udahlah kita cabut ya bosku. Ya. Kita cabut aja kita WD dulu bosku. Thank you banget buat kalian yang selalu setia dukung gua nonton video gue ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe nya bosku. Thank you banget. See you guys semuanya. Bye bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya.